Salam, salam, jumpa kembali. Nama hidup matiku, garuda selalu November uh, 2022 ini saya kembali lagi. Channel bagus Chris nggak sebuah konten sebuah konten terbaru lagi tapi tidak ada <coughs> tidak ada ya, konteks lagu terbaru di, di kesempatan kali ini saya juga cuma ingin membuat konten dan meneruskan konsep yang lalu ya kan? kalau siapa yang sudah pernah nonton kontenku yang lalu di bagian pertama yang enggak ada konsepnya ada juru aku dan aku cuman terapkan uh, konsep itu untuk mencari nada mencari nada lagu nada irama dalam membaca dan Kali ini meneruskan itu, di ya sudah tentu jelas di bagian kedua lah ya. Di bagian kedua, bagian keduanya ya. Dan kali ini apa ya? <gifat> Aku nyari-nyari buku lagi ya. Uh, coba kita uh, lihat ya buku apa ya yang akan saya baca. Kan? Tapi cuma di kata pengantar dan daftar isi, daftar isinya cukup jangan sampai situ oke kita lihat buku apa ya buku apa ya coba tebak ya mau cari sabar tunggu, tunggu dulu, tunggu hmm, buku yang ini ya. Oh ya oke, buku ini aja ya buku ini aja ya ini judulnya buku makanan sehat makanan sehat <tuh> nyerokku dan buat konten nih. ini ya bukunya ya atau nih terbitan buku terbitan tahun Tahun berapa ya dia? Copyright. Lama bukunya ini. Uh, terbitan 1984. Wah. Aku baru 4 tahun tuh. Dan kali ini. Buku ini adalah untuk bertujuan. Untuk makanan sehat. Nah, tapi. Sayangnya. Uh, mencoba. Mencari nada. Dalam buku ini, di daftar isinya, dan kata pengantarnya, "Baiklah, ini kita akan memulai." Oke, oke, sahabatku, kawan-kawan. Ini hanya untuk pembelajaran saja, untuk saya mencari nada lagi. Dan buku ini tentang makanan. Aku coba, ya, coba ya. Aku bacain dulu uh, dari judulnya oleh siapa dan oleh siapa, dan diterbitkan dari siapa, gitu kan? Makanan sehat oleh dokteran dokteranda Ki Hel Halimijaya Kuntaraf dan dokter Jo Johan eh, Jonathan Untara dilengkapi dengan resep-resep maka, makanan sehat oleh Nyonya Wir Winarni Budiyati Budiati Winarni Budi Budiyati, uh, Indonesian Public House (PO Box) 85 Bandung, Jawa. Judul buku, makanan sehat oleh Dr. Kathel H Li, Katlin, Katlin ya, Katlin H Livijaya Kuntara, Dokter Jonathan Kuntara, ya, Dokter Jonathan Kuntara. Resep makanan, Winardi Budiyati, itu di, mungkin yang tahu ya, ditulis atau. Layout Asia Hai Life, layout. Lay Sahai Asia, hai Latua! Editor Dr. Anas MH. Wauran. Copyright 1984. Indonesia Publik House. Kotak PO Box 85 Bandung. Office di Indonesia. Lagi itu mulai dengan daftar isi. Daftar isinya ya yes. sekarang. <koh> Coba ajarin ada, tengah-tengah -teng aja ya, tengah-tengah -teng aja. Daftar. I'm not Dude. dan belum belum belum ada lagu baru lagi yang ku buat dan sementara aku buat yang mungkin cuma saya baru baru uh, menyusun kata-kata lagi kan barusan 4 hari lalu Memang lagu itu sudah kunci cipta dari 4 bulan lalu, eh, 5 bulan lalu ya 4 5 bulan lalu uh, tapi kan saya sudah jelaskan di konten sebelumnya ya kan. Bagi yang belum nonton ya, silakanlah tonton di konten sebelumnya. Nah, itu udah terangkan. Nah, lanjut ya, lanjut. Hmm. 121 kebanggaan halaman seratus lima empat seratus no Halaman seratus delapan puluh empat, nomor sembilan belas, resep makanan sehat satu bar protein tinggi. Makanan sehat, bagian dua Berenergi tinggi, halaman dua ratus tiga belas jangan ketahui <laughs> aku, aku kan serang nggak ada lagu baru jadi ya aku buat uh, nyari nada nah lagi <laughs> dan ku konten -in ini kontingin kontenin gitu dan jangan lupa ya, untuk tempat-tempat baru bagi youtuber bagi pengunjung baru nonton nih kontenku ini mohonlah bantuannya di like, komen, di share dan paling penting subscribe-nya ya subscribe-nya <mohonlah> di subscribe ya. dan apalagi ya kita lanjut lagi ya sekarang kan masuk 21 Oke. nomor 2 satu resep makanan sehat bagi yang tiga berserat tinggi. Ya, resep makan. Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Akhir apa, kedua pun. and see don't Intensive. dalam konten 22 puluh dua kita lanjut? Iya, yeah, oke okay, kita lanjut. Yang kata pengantarnya ini masih panjang. <lain> ini masuk para kerap keruan nih, masuk para Asik kan, asik kan membaca <lain> sambil berirama. Iya, <lain> <lain> <lain> yeah, hitung hitung konten untuk mencari nada irama biar entar aku buat satu lagu juga yang berirama tapi tidak dituntun dengan alat musik diiringi dengan musik gitu. alat musik, alat musik artinya lagunya kepelah aja gitu. seperti ini seperti ini. dan mungkin ya nadanya bukan cari di sini jadi lagu eh, untap nadanya beda gitu. Oke, okay, kita lanjut lagi. Kita lebih, omper cepat sedikit ya. Lebih sedikit, cepat lagi. Bantinya usaha mengubah dan memperbaiki menu makanan serta masalah-masalahnya. Telah menjadi perhatian kami yang utama sementara menjalankan tugas kami setiap hari baik. Sebagai tenaga pendidik pada usaha universal Mampu sebagai tenaga dokter Pada sebuah rumah sakit Kami yakin bahwa yang dimaksud dengan usaha Mengubah dan memperbaiki menu Makanan berarti Bahwa makanan itu adalah Makanan yang terbaik Kok Yang mengandung nilai-nilai kisi, energi, vitamin dan mineral di samping itu bagi kita di Indonesia. Berarti bawa bahan makanan itu cukup Bilang laki cukup sederhana dan dapat dijangkau dalam menyusun buku ini kami sangat berterima kasih kepada pelbagai sumber ini masjid dan data baik dalam maupun luar negeri yang telah kami gunakan baik langsung Mau pun tidak langsung, lightning mati. <laughs> Kami menyampaikan bukula. Terima kasih kepada ayah kami, Dokter Felicia Sliwija atas bantuan atas segala bantuan, dorongan dan inspirasi. Yang diberikan Ya pada penulis buku ini Kepada nyonya Winarni Buddhitya Seorang yang sudah terkenal dalam memberikan ceramah dan petunjuk, petunjuk cara menyediakan makanan sehat. Cukup, dong, udah hampir sengaja nih <laughs> oh, Aduh, pasti ada yang ketawa nih yang nonton nih Wah, capek deh ini jadi dia nunggu lagi Nunggu sedikit lagi, tarik nafas lagi Tarik nafas <laughs> Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Nah. Iya, capek juga bro. Nah, ya, di saat ini kami di mana dong Panas Panas Ya tak lupa juga saya Turut ya, ya Bagi saya juga turut Prihatin dengan kejadian baru-baru Yang saya nonton di ber, Berbagai uh, media Dan uh, Di apa ya <tuh> Di aplikasi-aplikasi Seperti Youtube lu baru ada juga di informasi-informasi di uh, apa ya Facebook apa ya wah ada ada berapa bag, bagian kita di tanah air ini itu Bali Jawa ya uh, sekarang lagi dilanda musibah ya banjir musibah alam ya yang tidak bisa kita Bendungkan kan tiba-tiba saja -tiba, datang kan? Ya Kita Hanya pasrah dan menerimanya Ya juga Dari Pribadi Pak Grus Chris Saya turut prihatin Dan semoga saya doakan Musibah alam ini Cepat Berlalu dan baik seperti sedia kala untuk hidup yang berjalan terus amin yuk kita lanjut lagi <laughs> kita lanjut lagi ya lanjut lagi oke okay. Ketujuk, petunjuk tekanan sehat di pelbagai tempat di Indo. Sebaru Untuk Makanan Sehat Kepada ku ini dengan lengkapnya dengan melengkapinya dengan ilustrasi ilustrasi yang menarik juga kepada pihak yang telah kami sebutkan di sini, semoga buku makanan sehat ini berguna bagi pembaca dalam usaha mani dan memelihara kesejahteraan kesehatan serta menambah pengetahuan tentang pelbagai makanan h a Jenis makanan sehat untuk jantung Yang sehat seperti inilah Yang sangat dibutuhkan Oleh karena kurangnya informasi Bagaimana menjaga supaya jantung tetap sehat Maka kebanyakan orang awamlah yang lebih sering terkena. kit ada penulisnya karena berarti membantu program yayasan jantung informasi mengenai hal ini kepada masyarakat Jakarta, 23 Januari 1984 bertanda tangan. Ya, wow. ini ya tanda tangannya tuh yang dicap tuh. Nyonya de Boston, waringin kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, kihih, lah, kihih, kihih, kihih, kihih, sedikit, -sedikit ya oke okay, kita lanjut dan sekarang sudah 41 menit 41 menit dan gimana ya mungkin ya uh, aku hanya membuat konten dan sekedar mengingatkan kembali membuat sebuah konten yang bertajub yang ber uh, ya Aku akan kasih judul lah di konten sebentar ya Konten sebentar bagian kedua Itu itu bagian kedua mencari nada dalam membaca Oke okay. jangan lupa juga Oh saya ingatkan lagi Di Like Di komen Di share Dan yang paling terpenting Terpenting Subscribe-nya ya, untuk subscribe bagi pendatang baru YouTube dan pengunjung baru yang menonton konten terbaruku ini. <tis> <tis> <tis> Oke, okay. dengan kata-kata terakhir: salam, salam, damai, toleransi, NKRI, hidup matiku, Garuda selalu, tidak ada saya. Bagus Chris, ngeceplak William, Christian, bagus sama ketemu. Ronaldo mengucapkan <guluh> Amin, God bless you. <tip> <tip>